Sempat lepas sana kai, untung sakot lagi sana. Mantap sana. Sempat lepas sana situ nah. Banyak paget sana kai. Kalau nah, sana, sampai dibawanya nah, talinya. Nih, untung masih kena lagi sana kai.